Wah, teman-teman. Ada mainannya banyak tapi pada kotor. Widih. Kotor sekali teman-teman. Wow. Waduh, kotor sekali teman-teman. Langsung saja kita akan cuci teman-teman kita sedang berada di sawah nih kakak nih waduh wow ternyata ini ada lagi teman-teman Ih, sekali permainannya wah, ini juga kotor waduh kita cuci teman-teman teman-teman keren ini apalagi teman-teman kita cuci Wow ternyata truk pemadam kebakaran Hei. kita cuci lagi teman-teman body -teman. ternyata Mobil warna biru. Ini apa lagi, teman-teman? Wadidaw, ternyata mobil lagi. Sekarang warna merah. Wadidaw. Ini apa lagi, teman-teman? Tata ayo teman-teman. Warna -teman. kuning. Ini apa lagi teman-teman? Woho, -teman? ternyata aku udah. Sapi teman-teman, wow! Sapi susu wow. ini hewan apa lagi, teman-teman? Wadidaw, ternyata hewan rusa. Wow Wow, wow. hewan lagi, teman-teman! kita dapat hewan lagi teman-teman sekarang hewan sapi wadidaw hewan lagi wow hewan membahari mau ini Sekarang pistol teman-teman Wow Pistol mainan Wadidaw Pistol lagi teman-teman Wow Gede sekali nih Wow teman-teman. Wow. Mau di Mobil warna kuning. truk molen teman-teman uh, sudah dulu video hari ini sampai jumpa di video Kakak berikutnya udah sampai jumpa <SILENCIO>